Nah, Mbak. Eh. Bosnya mana bosnya? Ya, ya oh, Ini laporin aja ke polisi, Bukan gampang tepang kebu. Saya di pepet terus sehingga enggak bisa jawab yang lain siapa yang mepet? siapa yang mepet pak? siapa yang mepet? yang mepet pertanyaan Kaunya di di apa namanya diserang pertanyaan gitu kenapa uh, uang mainannya bapak bakar? ya biar enggak ada urusan maksudnya ya oke kediaman koma pade bahwa Pak D mem mem memberitahukan bahwa Pak D kerja di PT GM atau atau Indo Lampung mendapatkan uang mainan tersebut. Nah, ketika di Polres Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Pak D berkata lain. Apa alasan Pak D? Coba jelaskan. Oh, oke, teman satu, kalau bisa. Saya ini supaya cepat selesai lah Alasannya mm. Berarti bohongi polisi juga? Iya yeah. yeah. yeah. mm. Polisi yeah, bohongin juga? Mohon maaf Kenapa waktu di Tulang Bawang Lain ceritanya sama yang di Tulang Bawang apa Kenapa jujur di situ? Kenapa di sana Pak D. jujur Sedangkan di, di TV, Tulang Bawang ini Pak D. tidak jujur Apa alasannya? Saya di perpet terus sehingga dia eh, bisa jawab yang lain. Siapa yang lepet? Teng ya. lepen, Mbak. Siapa nakor? Yang lepet pertanyaan. Pokoknya di kepet di, kepet di, kepet di apa namanya nama. diserang pertanyaan gitulah. Siapa yang nyerang? Nama-nama nama, nama, nama, nama pak, pak, pak. Polisi. Pak, pak Polisi. Polisi yang ini ya. Jadi karena lama diserang pertanyaan terus ujung-ujungnya saya terus ngaku apa adanya. Di mana itu Lombawang? Di Lombawang ya? di mana bapak di, di, di, di, di rumah di rumah kenapa di rumah. kenapa rumah. Uh, uang mainannya bapak bakar ya ya nggak ada urusan maksud saya ya. uh, berdasarkan gara-gara uang mainan itu dibakar makanya bapak akhirnya di banyak pertanyaan dari tulang bawang gitu dari polres tulang bawangnya Pak nah, bapak ngaku gara-gara ketahuan bakar ini ya duit mainannya ya ya nggak ada nggak yang nyuruh bakar duit mainan ya kenapa bapak bakar Ya biar cepat selesai urusannya, biar nggak ketawaan orang banyak. Oh. Jadi yang sebenarnya gimana itu Mbak? Saya baca. enggak maksudnya apakah Menurut itu pertama, memang Menurut dikasih pertama. sama uang mandor atau memang uang? Saya nemu, nemu... di tengah jalan. Oh. Nemu dompet, bukan nemu uang. Nemu dompet. Nemu dompet. Isinya uang itu Mbak? Isinya uang. Dompetnya ada Mbak? Dompet ada. ada. Atas pemilik siapa Mbak dompetnya? Ada. Nggak ada surat-suratnya nggak ada. Kalau toh kalau ada surat penting lainnya seperti KTP misalnya. Iya. Demi Allah aku kembalikan kepada yang punya. Kenapa, Mbak, dompetnya, Mbak? Kayak princi princi coklat itu loh Tadi-tadi yang mepet itu polisi-polisi siapa yang mepet itu tadi? Hmm. Yang maksa omongan itu. Katanya tadi. Dari Polres Tuba. Oh, hmm. iya iya. Karena di ditemui Bapak ini uang mainannya lagi dibakar sama dia itu kenapa Mbah ngomong kalau itu dikasih pemberian dari Mandor dari Mandor dari hasil kerja pengen cepat selesai urusannya ma Enggak kemarin itu kan ada statement bahwasanya ya. uh, sudah sudah berdamai dengan Mandor itu ya kan ya. nah itu, itu benar nggak itu Enggak, bukan enggak. Emang yang enggak. itu kan yang bahasanya ada dari pihak dari pelatihonya lurah itu kan yang ngomong nah pas di saat itu ada nggak lurahnya di rumah Mbah? pas damai itu ada nggak damai itu ada Pak lurahnya ada ada beliau Pak mandor juga ada mau udah berdamai enggak enggak enggak enggak enggak berurusan sama Pak mandor tidak pernah berdamai sama Pak mandor enggak Pak Mandor. orang mana enggak enggak enggak, enggak bersenggutan sama Pak mandor oh tidak pernah sama Pak mandor ceritanya itu sudah ketemu Mbak Artif bahasa Pak lurah dengan apa sudah berdamai dengan Pak mandor itu bahasa bahasa diri apa dengan bahasa Pak lurah yang itu ngomong mau disampaikan Pak gitu, palura, hmm. gitu. Nah, sendiri? Pokoknya Pak D pernah kerja di sana. pernah terakhir, berapa, terakhir, terakhir bulan berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? berapa kerja di ya, GM ya. Di apa? Ya. Lampung? Bulan poso bulan poso oh, bulan lampak. terakhir kejar kejar kejar kejar kejar kejar kejar yang tuding itu yang uang-uang enggak ada enggak ada Jadi memang enggak pernah sama pernah, raja, Sampai raja, raja, detik ini ada tekanan enggak, Pak, dari siapa gitu? Raja, raja, pula, ada, ada. dari pihak manapun dari pihak Polri, raja, dari pihak raja, mandor, raja, dari pihak PPT atau dari pihak manapun ada tekanan raja. yang memaksa Bapak membuat statement raja, seperti ini? Enggak ada. Jadi yang terakhir yang saat ini Bapak keluarkan statement inilah yang sebenarnya ya, Pak? Betul. Bahwa dalam keadaan jujur, dalam keadaan sadar Bapak mengakui bahwa itu adalah bohong gitu, rekayasa Oke. bapak semua ya? Iya betul lah. Uang temu ya di jalan ya. Tadi baru tapi temu di mana itu badi? Ini mas. Di... Di... Mulia Kanto No. Mulia... Mulia Jaya. Mulia Jaya. Temu duit itu. tumpet mas. Kupan iya temu dompet itu. Mana sih mas? Kan katanya bapak pernah kerja waktu bulan puasa. Ya. Itu digaji enggak sama mandornya? Dua orang yang kerja yang terima gajinya bahat nah, nah, tapi bapak nggak dikasih berarti, berapa hari kerja yang oh. gak dibayar itu? Tapi kan dikasih di sama oh. Oh. cewek oh. udah dikasih kan sama ya. bapaknya itu. Aduh, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Sunardi bin Sirat Mohon maaf kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia Atas terjadinya video viral Uang mainan yang saya belanjakan Di Pasar Pulung Kentono Kabupaten Tulang Bawang Barat Uang mainan tersebut adalah saya nemu di pinggir jalan, bukan hasil tebang tebu di BCDN. Jadi itu semua adalah rekayasa saya sendiri. Untuk itu, sekali lagi saya mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sebesar-besarnya. Dan tidak akan saya ulangi lagi. Saya berjanji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.